Kemudian financial accounting, piutang berarti account receivable account FBL5N untuk melihat daftar piutang customer. Lalu inputkan kode customernya yaitu Rohrer A, nomor login. Nah di sini teman-teman dapat melihat line item selectionnya itu ada yang open item. Clear item dan all item. Apabila teman-teman ingin melihat daftar piutang customer yang belum diproses, dapat membuka open item. Apabila teman-teman ingin melihat yang sudah diproses, teman-teman dapat memilih yang clear item. Apabila ingin melihat semua proses yang belum diproses dan sudah diproses, maka dapat memilih all item. Di sini saya mengajak teman-teman untuk melihat yang bagian clear item. Setelah itu, teman-teman memilih tombol Execute. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan bahwa tadi di video sebelumnya kita pernah memproses transaksi yang nomor dokumennya itu nolnya ada 6 kemudian 95, 0-4.082,5. Nah, di sini tanggal 7 Desember diproses sehingga sudah tidak ada piutang untuk transaksi yang nomor dokumennya 14 sekian 95. Nah teman-teman perlu ingat lagi waktu kita belajar unit 4 pada saat display billing status billingnya itu not clear. Complete, complete, FI document generate kemudian not clear. Nah kalau kita lihat, mau lihat lagi sekarang sudah diproses incoming paymentnya maka kita harusnya mendapatkan status clear. Nah, untuk melihat status itu clear, teman-teman memerlukan nomor billingnya lagi. Nah, cara untuk melihat nomor billing, teman-teman dapat mendouble-klik nomor dokumen ini. Di sini teman-teman lihat ada payment referensi yang angkanya 900 sekian. Nah, ini adalah nomor billing. Kita dapat meng nomor ini. Lalu teman-teman membuka transaksi untuk display billing itu tiketnya VF03. Maka setelah terbuka transaksinya kita paste nomornya di sini, lalu setelah itu tekan tombol enter dan teman-teman pilih display document flow. Nah di sini statusnya sudah berubah menjadi complete, complete FI document generate yang tadinya not clear menjadi clear. Demikianlah penjelasan mengenai pemrosesan incoming payment sampai teman-teman dapat mendisplay status dari billing teman-teman.